setelah program ini dijalankan, fungsi tombol untuk menyala dan mematikan sistem benda dalam jangkauan, maka suara berbunyi dan lampu merah dan hijau menyala. Pada saat menjauh, maka bunyi hilang dan lampu merah mati dan lampu hijau tetap menyala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.